beberapa pertanyaan untuk saya tidak penting-penting amat sebenarnya untuk saya jawab karena tapi untuk mendasarinya saya bertanggung jawab untuk-untuk Puska ya tak jawabnya di titik saya iso-isoknya saya ibu camat dan bapak-bapak yang di belakang aku ingin ini cekadok ketok singkono cekadok no perubahan Pak Bupati saya ini tidak dikenal di Indonesia presiden garuh aku menteri-menteri garuh aku dan konselasi Indonesia ini tidak tidak ngerti bahwa onok lompok ini lagi. betul agak presidennya onok ini jadi sudah 4.118 tempat yang saya datangi kayak gini tapi aku gak njaluk di ngerti ini karo pemerintah pusat gitu ya Aku mek lapor Nang aku koyok semut, gowat setitik air marani Nabi Ibrahim sing di obeng. Masih aku dinyek malah lapor kon kadek melok-melok memadamkan apinya yang bakar Ibrahim. mongkon mek semut singkok kowe mek setetes air lu, aku gak aku gak kepingin memadamkan, aku mek kepingin diturun Nang Allah, mek aku berviah kepada kebenaran. Nolong mek An, jadi Pak Bupati, saya tidak punya wewenang apapun, saya juga tidak pernah dipercaya oleh Republik Indonesia untuk menjadi apapun. Sehingga saya juga tidak punya tanggung jawab apapun. Aku reniki, mergo aku cinta karo arek arek, gitu ya. Aku cinta karo rakyat Dan ini cuman cuman perjalanan kemanusiaan. Ini semua mergo aku ini hambane Allah, karyawan Gusti Allah. Aku gak tega oni arek arek mendapat apa namanya ditimpa penderitaan sembikan sehingga tak ewangi hatinya tak ewangi pikirannya mengundok tapi aku gak aku duduk saya ngurus Indonesia ya meskipun aku kadang-kadang terpaksa -kadang menjawabnya itu urusan ini. tapi aku duduk pengurus dan aku juga tidak kepengen jadi pengurus gitu ya Aku tak Gusti Allah ya pak, ya itu pertama. Jadi saya bukan orang yang punya tanggung jawab terhadap apapun saja yang terjadi di Republik Indonesia. Aku tanggung jawab Pak Bupati tahu, aku naro. Aku tanggung jawab. Aku DW, garo anak jugu. Selebihnya aku garo. Tapi aku kepingin nambah nambah saudako dengan aku cara dengan cara mencintai awak muka Bendik dia yang tak parani, asalkan kabupaten ke bawah. Kabupaten ke atas, gak tak parani soalnya ke atas, ke atas, ke atas, aku atas, ke atas, ke aku ke atas, ke atas, aku gak ke atas, ke atas, ke aku ke atas, ke atas, aku atas, gak, ke aku ke atas, ke atas, ke dan ke atas, ke atas, ke atas, gak ngomong ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, azizun alaihi maanitum harizun alaikum Bil rauh ufrohim kudok sentak terah menangarek-arek dengan cara itu aku mek kepingin onok teori ini onok bis liwat pujan ketingguling nang jurang terus mergebisek ketingguling gusti Allah dengan percepatan yang sangat tinggi nang jibril-bril bisa aja sampai rotuh sebab dek njeroni besiku ono uang tuwek situ di mburiku sing wiritan aku dan hati ini bener-bener ikhlas nang aku Mulane dengan adanya orang tua yang wiritan ini sak bis di selamat Nogar malaikat jibril nah aku mak kepingin keliling ini iki, memperbanyak uang-uang uang sing bertakwa kepada Allah ya menjaga persatuan menjaga ukhwa muga-muga dengan jumlah semakin banyak Sak indonesia yang melo selamat kabe Mek ngunudok mek Mulanya aku gak nyalo apa-apa koran yo gak tau Melbu media yo tahu, Dan aku gak ada masalah dengan itu semua Merugaku aku gak nuntut dunyo gitu ya Itu pertama jadi pak upati saya mohon izin Saya tidak punya wewenang dan saya memang tidak mau Sebelum Allah memaksa saya Sebagaimana Suharto dulu saya dipaksa untuk menurunkan, kemudian Gustur saya naikkan, kemudian kita Gustur dipecat saya yang menampung dia dan saya yang membawa dia keluar dari istana. Konojo <op>. ada ngongkon aku nang istana sebab aku nang istana Indonesia hanya dua kali. Kedua-duanya urusan ngedukno presiden. Kono ngongkon aku saikirono berarti kono ngongkon aku ngedukno Jokowi. Aku gak, aku gak, ya aku gak aku paham ini loh Allah punya istilah doluman jahula. Allah mengatakan Pak Bupati mesti tahu uang santri yang fase ya <Syukur> Ak aku pernah Allah mengatakan aku tahu rekna gunung-gunung karo segoro karo bumi untuk dadi khalifah kundik dunyong mereka semua menolak akhirnya Sing tak diterima oleh manusia anjane menungso aku doluman jahula orang yang dolim dan bodoh makhluk Allah yang bodoh dan dolim itu namanya manusia. Nah saya kontak soal jalan kontak soal uh, sekolah gratis kontak kontol soal pariwisata Malang kalah Karung batu teh kon urusan apa, rokok segala macam itu semua hanya akibat dari komplikasi penyakit yang sedang menimpa kita semua di republik ini iku mek akibat iku mek lorok gatel masih kok gugur engkok liane gatel meneh karena sing salah iku sing salah iku nyawane sing salah iku atine sing salah iku pikirane iki nek tak dawakno kok dadi masalah nasional aku gak gelem mau ngaruk ame opo-opo gitu loh jadi ini komplikasi, kan Ko harusnya enak komplikasi, diobati jantunge kenek ginjele. Ya ta Diobati ginjele kenek paru-parune, diobati paru-parune kenek. Lambunge sapi piturute itu namanya komplikasi dan kita sekarang mengalami komplikasi. ya opo sih memang? Kan aku kita awal wes njaluk, akhiratan niku dunyo. Karena ada wasilah ada goyah wasilah iku dalane corone goyah itu tujuannya tujuanmu akhirat Menurut kon pembangunan Indonesia dan sak dunia itu tujuan indonesia tak akhirat dunia lakon lakon wangi mau aku uang jelas tujuannya salah gak podoh karo aku tapi aku membebaskan saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi. jadi kon ngatain runu runuah, tapi aku gak gak pedulukarawakmu. Aku sayang karo rakyatmu sakno, ojo nemen-nemen menderita nih. Artiku apa? Tidak sampai sampaian sedih. Azizun alaihi itu, sebagaimana sifat yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Aku rendykin merkoh kataku karawakmu. Tapi nempel kau ngurusi temenan. Loh, aku juga pengurus nasional ya. Makanya saya memilih kabupaten Jabar bupati. Enggak mungkin saya, enggak mungkin saya di kantor gubernuran Surabaya enggak mungkin. Saya cuman jika di Polres Kepanjen oke, okay. ngono ya, ndek. pokoknya pokoke ndek ndek ndeso-ndeso ndek so, Kabupaten Blitar ku gelem. Karena saya punya punya percaya kepada teori Allah tadi itu bahwa sing Indonesia kok duduk awakmu, awakmu enggak isong penyakit terus kakean. Aku saja takon Inallahzim Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaannya pertanyaan saya sederhana alzoliah tadi, yang tadi sebenarnya pelaku perubahan yang sebenarnya yang primer yang nomor satu itu manusia apa Allah ada yang menjawab manusia ada yang menjawab Allah kon iso mula mek tiga enam nandur jagung sih iso kena nandur jagung sapa sing jagung iku cukul sapa sing jagung kuwo jadi kira-kira perane Allah di dalam tanaman jagung pirang persen awakmu pirang persen 80 20 oke okay. ndak apa-apa 90 10 apa 70 30 ndak apa-apa tapi akan di perane Allah karo peranmu ah dadi Aku ini tiapa apa, -apa no gak iso ngubah Indonesia. Aku masih ketemu Sopo, presiden Sopo mulai, Aku menolak mereka datang ke tempat saya Se -se -se sebelum pilpres sampai sekarang. Karena apa? Sama enggak kuat tak nah omongi. Aku ini pendapat berbeda. Aku ini, Aku gak setuju Amerika koyok nogo enggak setuju Korea Jepang nogo aku gak setuju Arab Saudi saya aku malah gak setuju Indonesia gigi aku jadi gak setuju. Cuman aku lah gak berontak, aku agak anarkis. Aku mau nyayangi warga nih, aku menyayangi nyayangi rakyat. Oh sampai kon nemen-nemen olehmu sedih, oh jo sampai nemen-nemen olehmu fakir. Mulane saja misalnya kon petingguk rokok harga termurah satu bungkus itu tujuh puluh ribu rupiah. pak ya atas usul dari saya satu salah satu yayasan lembaga konsumen gitu kan. Nanti rokok itu petung sak bungkus kan ya nah nek arek jawa timur nyataan pak bupati jawabnya lu uang saiki sauler lima nyewen naik kuno apa menaik kok sauler kok sampai lima lah saya wah mesti wena rokok itu mengarang arek kok di gudo gudo masih rokok itu kok kayak gambar apa sini kok kayak gambar gulu bolong kok skin niko noko melnye melnye arek arek ya kak tambah bayang noko gambar gini rokoknya jenak tetap enak uang cowok Wong Jowo ya, langgeng sih. kita itu orang yang pandai bersyukur. Mulanya Wong Jowo gak mati-mati, rakyat Indonesia gak mati-mati, masih pemerintahnya yang gak ada li ya. <tik> yes, yes, yes, yes. Masih lo, aku ngomong masih lo, aku gak ngomong fakta lo ya. Aku gak ngomong masih ikan kalimat bukan kalimat hukum. Ini kalimat budaya seneng ya, masih pemerintah gak ada li. Rakyat tetap urip gak karuan-karuan, tetep saike sintetol telur nih, kusintetol nih. Ya, anggeracarane mak ya kalau ini sih dua sampai ono mainan anak-anak total -anak, kasus keuara macam tidak ada rakyat yang kreatif dan sergap nyambut cair melebihi rakyat Indonesia. Nah, aku ini gak setuju banyak hal, tapi aku tak murah loh, aku agak terus nede nede, tahu muring muring mulo mulu gak Wong aku ini, ini biang berdirinya negara ini juga kurang maslahat tapi aku gak, gak kata jelas pokoknya pendapatku yang undang-undang dasar itu juga membedakan antara presiden kepala pemerintahan dengan kepala negara, misalnya misalnya pasal 6 pas, pas, pasal, presiden adalah kepala upamane, itu sehingga ada masalah kepala negara itu beda sama kepala pemerintahan kepala rumah tangga beda sama kepala keluarga beda Nenek saya KPK itu bawahannya presiden terus yang meriksa presiden, sopo Lo presiden itu gak enak KPU, kok KPU bawahannya presiden, lakuna. Itu karena kesalahan undang-undang kita sendiri. Iku ibu tu pun wes dirusak gak karu ruang cek gampang nyolong, dirubah menjadi undang-undang 2002. Tapi neng ngomong NKRI harga mati, wes mata kok langsung Indonesia asli ini mulane. aku nggak ngurusi kecuali Allah memaksa saya gak iso ngurusi perkabupaten sampai nggak yopoi Pak selama sampai di dunia kon gak ini elek kayak gini kayak kono ya tega kebahagiaan seseorang dalam neraka bagi yang lainnya selama anda hidup di dunia Itupun ditambah tidak berniat baik gurung mesti Menteri punya itikat baik untuk rakyatnya Gurung mesti wakil-wakil rakyat punya itikat baik untuk mewakili rakyatnya Yang menemani kan gak tahu, Kelompok ini gak tahu. Acara ini kan kudune dibikin bersama-sama oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif Yang menemani kudune ya Duduk, Iki sekarang bisa ngadakan orang-orang nom makanya aku ber Via Nangara-are 6 iki, meneh-meneh kon sing mimpin rek, jangkep ana pikiranmu, ya? Jejegko pikiranmu. Lah ngono cara cek lagi Lah iki gak jejeg kabeh anjan gak duwe niat baik kok. Anjan gak tape duwe niat baik Jakarta iku, mulanya lho. Mulane aku nang desa-desa. Desa, lho tapi perubahannya apa lho? Aku kaya iso ngerubahku mek iso ngejek jagung kok. Kok sing nyekulo Gusti Allah kok aku. angketmu pesawat Garuda sing mendarat di Sungai Bengawan Solo, ikut naik gak diewangi Gusti tiallah iso ta mendarat di gun gak meledos, kan loh so posing memandu pilotnya, kan loh so posing madu balinya, gue takkan dan ini gue jauh jauh kok klonik klonik dasmu menengah takon, gitu loh. Nah makanya tak konon sehingga ada yang tahu kurungnya, lo ikut dipandu pilotnya, oke agak naik dikit Oke kanan dikit tipes nol tipes nol terus nggak tahan pramugari situ terus ambiosiko terus satu-satunya yang mati dia selebihnya selamat. Nah mulanya arah-arah -ara sih ngotir rokok munda sapi turut ya. Aku ngerti penderitaanmu ngerti kekhawatiranmu, tapi aku takon, mosok sih kon urin di pisang tergantung pabrik rokok. Kon kayak isot sama klaro ma klaro pota lu ya. Total es degan tawa opong lu loh, eh jadi yang saya bawa ke Anda bukan perbaikan negara, wong negara dan pemerintah gak sependapat karo aku, aku gak sependapat karo mereka Dan saya juga tidak ada di Indonesia, tidak penting di Indonesia dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk menjadi penting di Indonesia Aku penting untuk cintamu dan engkau penting untuk cintaku <tuk> <tuk> <tuk> ya. Aku berharap betul sama anak-anak muda ini misalnya lebih demo wis ono arah SDM, mano arah SMK, noar semaya. Guru engkau kita janjang toh, selama ya ada Indonesia belum ada anak sekolah menengah melok demo masih siang kok ya ono cacat deh, ono cacat ono sing direkayasa, kaya sah, ono singarai SDM demo Masa mau ngentot aja diatur negara, ya ono nih ojok ojok mo-reng mo-reng, orepiku oh, nak caca-te, orepiku oh, nak caca-te, senwangi lah, wa, lengo wangimu na, ambumu lah baduk, ya tau, pus silite masyo, masyo bintang film paling ayu, silite ya tetep baduk, orepiku oh, ngunui ku aja mo-reng mo-reng, diantara arak senpaja jilbab, opo kape taat syariat, uh, kape solaga sih. Oh nak no, jilbab merkot saya gak anyel anyel, loh. Tadi anjani ngunui iku Kiai yang ngunua. anak seni Kiai temen, anak seni Kiai Kiaian, seniman yang nana cantik ya. Nona seni seniman temen, anak seni seniman seniman biasa. Orang anjing iku Mulane awakmu tujuannya kundunya tak akhirat. Nana itu luus gak percaya akhirat sejak awal kayak Amerika Korea, semualah gak percaya akhirat. Tahu tak? Joggo tambang emas terus Alfa setan izin Gusti Allah. Makanya malam ini adalah acara yang menurut Allah dipuji dan insya Allah diberkahi semua yang hadir. Merkoi acara sedekah desa, kudune sing onceng setiap tahun di Indonesia adalah sedekah negoro. Jadi sekali sekali negoro, se Indonesia kena ya belah Kika meja desa ini, desa ini, desa ini, sedekah kabupaten juga ono kan gitu. kan gitu. Enggak, enggak masalah. Karena pemerintah pusat di, aku takon ono ta sidang kabinet dimulai dengan presidennya ngomong ya kita harus hati-hati ya kalau kita punya pendapat harus sesuai dengan pendapat Tuhan. Ono ngomong ngono. Tahu ta Gusti Allah hadir dihadirkan di sidang kabinet? Tahu tak perusahaan niku Jupoi batu bara, Jupoi leno, Jupoi emas terus selamat sik nang gusti allah, lah kau nol sekarpe mau dicolong-colong diambil-ambil saya na-endri jadi saya ingin diendunya kire, uang itu tujuannya endunya kape ya takkah? tapi ngelunda saya si, mergo lakon lah kau niku lapon dole endunya, when endunya singkok dole endunya terus ngelunda semua mergo endunya, cik goploke kau niku, nah aku kandele endunya kok, aku kandele endunya ketingian. Aku anggo golek bojo ayu teko-teko dhewe. <SILENCIO> mergo aku berwiyak kepada sing duwe dunyo, lah ngono sik. Kon iku wis rekening tinggi, ndolek akses, ndolek investor, mari ngono rengat rengget pecah dhewe mergo duit, lah ngono wae. Urusan umek tapi gak ana sing sukses to. Karena sing sukses ta, aku gak tau ndolek duit seumur hidup. Aku rene, aku gak ruru kok. Aku gak disangoni kagak karaoke, kanjeng terserah ke kanjeng. Disangoni biro aku terima. nek panitia gak nyangoni kebajut panitia. Loh, <tut> lo masa iso konkolagon, minggu ndangare saya nikah itu kau jogjanduh ya anak. Bojong gowo gamelan saya nikah, terus gak sampean sangoniku sampean melungsu so atau setanak ngunak. <tut> Tapi tidak ada transaksi, yang ada adalah tepok seliro satu sama lain nul re masa onok dayo gak kok sugi wedang apakah dayo yang nuntut wedang? nul lo orang nah, pegunungan saya memakai akhlak saya tidak memakai transaksi ekonomi jadi sampai saat ini aku gak gak tahu dua konsep tak melarat gak tahu gak tahu aku gak tahu kepingin suge aku gak tahu beti melarat terus pokoknya aku nganut tanggungsi ayo opo caranya neng bukti ini apa? aku nendolak baju sopo karo aku penggawaian gak jelas gak duwe kantor seniman iku apa sih ya cak cakanto. seniman ku pendapatan itu kondila gak jelas ya gak jelas ya. jadi aku ikibien ketemu bujoku iku jeninya novia kalau menjing ibu ya aku harus kaya kanjeng pentas di Senayan ya di Senayan ya terus pas bulan puasa terus buka bareng dengar gua no novia ketek kok cocah karekin ngunatiku langsung tak lamar gendeng toh lancarnya gendeng cincarannya Uga gendeng sopok langsung tak lamar terus aku ini lo baru kenal kok sudah ngelamar ngelamar cuh uniku udah dia lupa ilmu kimia <yuk> kalau ludahmu menciprat ke muka orang lain maka zat-zatnya menyatu dunia dan agara <yuk> uh, lu lu, lu rek aku gak ndolek lho, Allah gak ndolek lho, aku duek ya gak ndolek gak apa ndolek duek, duek yang ku ndolek ikon ya tak, kerja keras, jadi wong api, dipercaya orang lain, otomatis duek melayu ngawakmu ya tak, timbangannya kau ndolek duek, akhirnya kita KPK ya tak, langun mah nyun sewu rekor terbanyak lho, malang ini Yo, aku gak ngerzu Dan saya senang mereka ditangkap. Saya senang mereka masuk penjara karena itu adalah proses yang baik untuk keselamatan hidup mereka, betul nggak Bayang no, gak ditangkap, lele sih. Nyolongku saya nyapi di, terus di penjara. Langgung nah, penjara itu untuk membersihkan hidupnya, betul tidak? Jadi ucapkanlah selamat. Kira mau wa? karo bapak, bapak sering sekarang di. Selamat ya Pak, gitu. sedang menjalankan proses kebenaran, betul ya? nggak? nyolong plus gak ditangkap sama dengan nyolong kuadrat. Yataka, nyolong plus ditangkap plus dipenjara sama dengan nol. Yataka, enak nol saya tuh mana utang kan? Ya, nul. aku indra orang Indonesia jadi wah gak setuju. Pendapatmu mengenai Bung Karno gak bordo karo Nggak tak Buka ya, sana awakmu Pendapatku mengenai Pak Harto, gak Podo Karawakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur, Kak Karawakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur, gak Podo Karawakmu. Pendapatku nek Karawakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur, Podo Karawakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur, Kak Podo Karawakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur, Kak Podo gitu loh jadi teman sekalian hidup itu tidak seperti yang dipikirkan manusia ya hidup itu tidak seperti yang dikonstruksi oleh ilmunya manusia hidup itu lebih luas dari itu min khaytul layak tasib <mulis> apal toh mayatakillah makrojan. makhrojan surat atbalat ayat dua dan tiga wayar zughu min tasib beli satu dapat dua dari Allah engko diwaca dhewe wa mayyatawakkal Allah beli siji meneh awakmu tuku ning anggo oleh loro nganggo tawakal oleh loro bahwa huwa hasbu inna Allah amri qad jalaluliku li sa in qadra iku rumus jelas dari Allah dadi aja nek wedi ekonomimu aja wedi penting sampean obah terus sikil digawe mlaku tangan tiga nyambut gawe ya pikiran bergerak Angker aktif mesti onor rezeki Allah menjamin uang binatang melata saja dijamin oleh Allah kehidupannya opo mena menungso apa mena anak buaya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jataga sampai kon menderita nemen padahal kon cedak karo kanjeng Nabi sehingga terima sopo kanjeng Nabi. Dah mesti demo munggah ya ngopo karup sampaian negara -karu. Akhirnya tiga air matang, ada yang ada yang ada